Dan beberapa fitur tambahan dari Phoenix, ya, ada channel. Phoenix channel ini kita bisa mengaktifkan fitur real-time. Basicnya adalah WebSocket. Channel ini, Phoenix channel ini juga menginspirasi Ruby On Rails untuk membuat yang namanya action cable. Lalu ada live view yang fitur yang cukup menarik, yang mudah-mudahan nanti kita bisa demokan sedikit. Ya, kita bisa membangun aplikasi web yang single page application real time tapi tanpa tanpa uh, JavaScript ada ada uh, nulis JavaScript nya sedikit tapi uh, sangat sedikit sekali gitu dan live View ini juga menginspirasi Ruby on Rails untuk membuat namanya Hotwire dan juga kemudian menginspirasi Laravel untuk membuat Live Wire jadi namanya aja mirip-mirip ya sering menginspirasi gitu ya. Kita lanjut. Ada PAPSAF. Ini adalah ada built-in PAPSAF di Phoenix. Cukup sederhana, jadi untuk pemakaian-pemakaian yang pemakaian sederhana, mungkin kalau untuk yang sudah kompleks, akan alat bantu yang lain, ya Dan Tentunya ada autentikasi untuk login, register, logout, dan session, ya.